Cara menghemat uang Berikut adalah beberapa tips untuk menghemat uang. 1. Buat anggaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pengeluaran, termasuk tagihan rutin dan biaya hidup. Dengan begitu, Anda bisa memperkirakan berapa banyak uang yang harus Anda sisihkan setiap bulannya. 2. Hindari pengeluaran impulsif. Sebelum membeli sesuatu, Tanyakan pada diri sendiri apakah Anda benar-benar membutuhkannya atau tidak. Jangan biarkan diri Anda tergoda dengan penawaran diskon atau promo yang tidak perlu. 3. Kurangi makan di luar. Makan di luar bisa menguras kantong, terutama jika dilakukan secara rutin. Cobalah untuk memasak sendiri di rumah dan membawa bekal ke kantor jika memungkinkan. 4. Gunakan transportasi umum. Jika memungkinkan, gunakan transportasi umum untuk menghemat uang yang biasanya digunakan untuk bahan bakar, parkir, dan perawatan kendaraan. 5. Bandingkan harga. Saat ingin membeli barang atau jasa, bandingkan harga dari beberapa toko atau penyedia jasa sebelum memutuskan untuk membeli. 6. Cari diskon. Manfaatkan diskon dan promo yang ada. Baik itu dari kartu kredit, aplikasi belanja online, atau promo khusus dari toko. 7. Hemat listrik. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan, ganti lampu dengan yang hemat energi, dan hindari meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan standby. 8. Kurangi biaya langganan. Periksa langganan yang Anda miliki, misalnya langganan televisi kabel atau streaming dan pertimbangkan untuk membatalkannya atau mengganti dengan yang lebih murah. 9. Tabungkan uang kembalian. Setiap kali Anda membayar dengan uang tunai, simpan kembalian dalam sebuah tabungan khusus. Kembangkan kebiasaan ini dan biarkan tabungan tersebut tumbuh dari waktu ke waktu. 10. Buat target tabungan. Tetapkan target tabungan dan usahakan untuk mencapainya setiap bulannya. Ini dapat membantu Anda lebih disiplin dalam mengelola uang dan menghemat sebanyak mungkin.